Review sedikit ya, morning kita. Terus materinya sudah saya share di sini. Kemudian eh, ada quiz juga. Mudah-mudahan teman-teman sudah mengerjakan. Kalau belum mengerjakan, silakan dikerjakan. Nanti sambil teman-teman ngerjain pekerjaannya, saya juga akan mulai rekap ya. Siapa yang udah ngerjain, siapa yang belum. Lalu hasil pekerjaannya nanti akan di-post di assignment. Seperti biasa, akan di posisi di sini. Kelas tadi lengkap. Nanti kelas ini kalau lengkap semua, juga saya tulis di sini. Lengkap. Lalu kita ke materi ya. Di sini sudah bisa teman-teman lihat. Hari ini kita bahas modul 1 sama 2. Kita pakai AWS Academy. Berarti kita akan explore tiga hal selama satu semester ini. Yang pertama tentang Cloud Computing Service. Application sama use case lebih ke kasus penggunaan. Jadi, cloud computing ini akan membantu user untuk mendevelop infrastruktur global, untuk use case dalam skala besar, dan menemukan inovatif teknologi. Lalu, kalau sudah berhasil masuk, saya lihat sudah join semua. Ya, adakah yang belum membuka sama sekali AWS Academy? Ambil saya lihat ya. Kalau lupa lagi, boleh lihat ke... Ini ya, AWS Academy. Silahkan dibaca surveinya. Survei awalnya sudah ngerjain semua, sudah dikerjakan kah? Itu survei pertanyaan, nggak ada jawaban. Bener salah sih, apa namanya? Sebagai pendahulu aja, kalau teman-teman mau kerjakan surveinya, boleh nggak ada jawaban? Bener salah, tag survei aja. Nanti jawabannya juga disembunyikan sih, ya. Silahkan dilihat. Lalu di bawahnya itu ada how to complete lab exercise. Penjelasannya saya juga buat di sini. Gimana cara pakainya? Hati-hati nanti kita baru pakai di modul 4 untuk labnya. Silahkan dilihat, kita baru start lab itu di modul 4. Terus modul 1 dan 2. Saya juga sudah buat seperti ini, catatan baca. Nah Teman-teman juga sama, untuk hari ini kegiatannya kita akan buat intisari. Itu ya, nah, ini yang dibahas nanti. Kalau teman-teman sudah baca, ada tiga poin. Yang pertama, tentang share responsibility model. Nanti ada perwakilan teman kita yang akan presentasi, ya, hasil bacanya supaya membuktikan benar. Teman-teman udah baca. Yang kedua, tentang Amazon inspector, bedanya dengan AWS Trusted Advisor. Teman-teman akan, notes itu bedanya apa? Yang ketiga ada eh, teknologi terminologi memang banyak banget yang ditaruh di sana ya ada card kart cardnya gitu nanti kalau sudah berhasil sekitar 30 menit teman-teman akan dikasih waktu siap eh, ada tiga orang yang akan mewakili untuk presentasi terus nanti kalau sudah go semua teman-teman terakhir itu akan mengerjakan oleh check. bagi yang sudah mengerjakan sebelumnya berarti tinggal laporan nilai aja Ya, tapi bagi yang belum mengerjakan berarti di jam ini harus selesai sebelum jam eh, perkuliahan ini berakhir. Ada pertanyaan dulu sampai sini teman-teman. Silahkan.